Ronaldo sudah berdamai dengan Rangnick? Cristiano Ronaldo nampaknya sudah mulai melupakan insidennya dengan Rolf Rangnick saat dirinya terlihat ngambek ketika diganti di laga Manchester United kontra Brentford. Manchester United menang 3-1 atas Brentford di lanjutan Liga Inggris pada Kamis 20 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. MU mengamankan 3 poin demi menjaga asa untuk tembus keempat besar klasemen Liga Inggris. Sayangnya, kemenangan setan merah itu diwarnai dengan kejadian tak mengenakan sebab Cristiano Ronaldo terlihat marah. Ronaldo ditarik keluar pada menit ke-71 untuk digantikan Harry Maguire. Ketika meninggalkan lapangan, Ronaldo menunjukkan gestur tak puas dengan keputusan Rangnick. Ronaldo juga duduk di tangga, bukan di bangku pemain. Malah, manajer of Rangnick sampai harus berbincang dengannya demi menjelaskan alasan kenapa cr si 7 ditarik keluar. Satu-satunya reaksi adalah dia bertanya kepada saya, Kenapa saya? Kenapa mengganti saya? Dan saya bilang, Dengar, saya harus mengambil keputusan untuk kepentingan tim, ujar Rangnick seperti dilansir situs resmi klub. Namun, dalam postingan terbaru di sosial medianya, Cristiano Ronaldo sepertinya coba meredam isu ngambek diganti. Ia memposting foto saat bertanding melawan Brentford dan menuliskan caption, three important points. Sepertinya, Ronaldo mau menunjukkan kalau dirinya memang lebih mengutamakan kepentingan klub. Walau tentu, dirinya terkenal dengan ambisi yang besar. Sebelumnya, Rolf Rangnick menegaskan dirinya tidak ada masalah dengan Cristiano Ronaldo. Dia tetap mempercayakan CR7 dan yang paling utama, kemenangan Manchester United di atas segalanya.